screen aja ya Cina Kalau bisa, ya. kesangka tertutup Ya, <tuh> Ini surah 22 ayatnya yang ke-40 Bahasa Indonesia aja ya Karena aku nggak bisa bahasa Arab Nanti kalian ngerjemahkan ya. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya Tanpa alasan yang benar Hanya karena mereka berkata Tuhan kami ialah Allah Seandainya Allah tidak menolak keganasan Sebagian manusia dengan sebagian yang lain Tentu telah dirobohkannya biara-biara Nasrani gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ya. Silakan kalian jelaskan ini tafsirnya. Kalau bisa menurut kalian. Kalau tidak ada, ya menurut imam siapa silakan. Bu Uti lagi, silakan Bu Ya pertanyaan saya nih ya, ketika Anda harus menafsir ya di dalam Al-Baqarah 2, 256 Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang apa itu ya Karena <tuh> apa, yang ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah Maka sesungguhnya ia telah berpegang pada uh, buku tali yang amat kuat, yang tidak putus Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui Lalu ada ayatnya, maka berperanglah kamu di jalan Allah ya kan Tidaklah kamu dibebankan, melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Ya, mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang kafir itu. Ya, Al-Maidah ayat tiga tiga, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul dan membuat kerusakan di bumi hanyalah mereka dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan, atau kalau kal kaki mereka dengan paling ya ini kejam sekali pertanyaan saya, bagaimana cara kalian menafsirkan ketika ada perintah untuk membunuh kafir gitu kan Kalian menafsirkan ini bahwa ini ada di dalam perang Tetapi bagaimana dengan perkataan dari nabi sendiri Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ya, apakah ini dalam perang yang diperangi atau hanya untuk orang-orang yang tidak percaya bahwa dia adalah rasul, ya kan? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula pada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan rasulnya, ya kan? Dan tidak beragama dengan agama yang benar. Bagaimana Anda membuat tafsiran bahwa ketika eh, ketika Allah mengatakan perangilah orang yang tidak beriman, lalu bagaimana Anda mengatakan bahwa itu ada dalam kasus mereka diperangi, sedangkan ayatnya yang berkata lain? Perangi lah, ya Anda disuruh memerangi, bukan diperangi Ya bagaimana caranya, Silakan. Oke, okay, masih 25 menit dimanfaatkan atau tidak? Detik Ya satu oh, lagi, ya, bagaimana cara, uh, uh, tafsiran siapa yang Anda rasa benar? Bagaimana Anda menentukan tafsiran baru begitu banyak? Mana yang paling benar, mana yang tidak benar? Bagaimana Anda menentukannya? Ya, silakan. Oke, okay, terima kasih pertanyaan sudah meluncur Dua pertanyaan dari tim uh, Kristen dari Rudi Yones tentang Al-Hajj ayat 40 ya, dan Bu Uti Watimena Al-Maida, bagaimana la'iqruhafiddin, tidak ada perasaan dalam agama ini, tetapi kok ada ayat perang. Uh, saya yakin tim muslim akan bisa menjawab dengan baik. Silakan waktu 5 menit untuk tim muslim melakukan jawaban kantor argumen subhat dari tim, uh, pihak Kristen. Waktu akan mulai berjalan ketika tim muslim mulai berbicara. Silakan. monggo Mas Kores. Saya akan kembali dulu ya ini lagi lo, tunggu tunggu sebentar, sorry, sorry sorry tunggu dua menit ya, sorry stop dulu dua menit, mati rupanya apaku, aduh, sebentar okay. sebentar, oke, okay. dua menit dua uh, menit, laku, sorry sorry dua menit, menit uh, sorry, dua menit minta time out ya. ya, minta time out uh, dari tim Kristen seperti tadi kan basket aja ya, ada time out ya, yang di ya sabar sabar, sabar lah, nggak ada yang buru buru, oke okay, ya. sambil mengisi waktu ya, time out dua menit kita uh, melakukan sebuah kajian dan saya mengumumkan saya numpang promosi bahwa insya Allah dalam minggu ini saya akan launching zoom saya zoom apa akan yang di sana tidak ada perdebatan selain perdebatan logika dan sains ya saya mungkin insyaallah minggu ini akan launching dengan ahli pengembara akal atau bang satria uh, mas farhan ya uh, tadi Ustaz? Ini kan temanya ayat mutasyabihat Mereka kok malah bahas ayat-ayat perang sih? Ini kan kemana-mana ini sebenarnya. Ya, saya, saya tadi sudah coba peringatkan kenapa uh, apa malah telesius dan framing harusnya ini sesuai dengan ini. Tetapi apa uh, uh, Ustadz Bafi? Saya yakin netizen kita paham kok bahwa mereka mencoba-coba. Saya yakin, saya yakin itu. Hmm, oke okay lah. Soalnya yang saya bahas standar perumpamaan dengan cara takwil ya. Kalau mutasyabihat istilahnya akan takwil Bukan tafsir Kalau di mutasyabihat ya, kalo, Jadi kalau lari ke tafsir Aduh, sulit itu Ya, mereka nyambung maksudnya Gak ga memahami Ustadz Bagaimana standar ketika menafsir dalam ranah akademis itu Ada namanya standar perspeksion Jadi ada standar untuk memperspeksikan ya, Interpretasi namanya Itu ada standarnya Tapi mungkin mereka gak paham Ustadz ya, Kita ajarin aja lah Ustadz <laughs> Iya, ada ini ada Feri Suawah Udah lama di live komen aku Ferry, apa kabar? Kristen tuh, ah, Ferry. Sawai ya, ya, inget-inget saya. Ferry, ya, soalnya inget-inget sih. waalaikumsalam. Ah, <laughs> ilham ini bagian siapa ya? Sekarang, tim Muslim, bagian tim Muslim, menjawab. tapi tim... iya, menjawab. Tapi tim Kristen lagi minta time out. Kehausan kayaknya dua menit dari Bang Rudi. Oh iya, Kalau bahas ayat perang aduh itu bukan mutasi itu itu real ya <laughs> Ir, itu, itu larinya ke sejarah nantinya <laughs> yeah. oke okay, bang Rudi waktu anda dua menit sudah habis sudah bisa halo bang Rudi ngapain coba dua apa misah jauh gitu jadinya repot kan kalau ada teknis jadi di awal saya sudah pembukaan apa yang dimaksud mutasyabihat seharusnya dita, dicatat itu bukti sama Bang Rudi sehingga pertanyaannya nyambung gitu loh. Sedangkan pertanyaan saya aja apa standar dalam perumpamaan gak ada jawaban itu. Pertanyaan Mas Wares juga ada ada jawabannya. Iya mana buktinya kalau mau jangan ngomong-ngomong sendiri ah. <laughs> Ayo ya. lanjut. Oke okay, sudah. Oke okay. sudah. -sudah. Kasih, Sorry tadi mati apa? apaku ngedrop. Bang Rudi, time out sudah selesai 5 menit. Yang saya ingatkan pertanyaan adalah dari Al-Hajj ayat 40 dan Bu Uti dari Laik Rafidin. Tidak ada paksaan dalam agama ini, tetapi kenapa ada ayat terang di dalam Quran Al Karim? Sebenarnya enggak, enggak ngawur secara topik, enggak enggak enggak enggak apa ini ya. Silakan uh, tim Muslim, waktu Anda lima menit, waktu akan mulai berjalan ketika Anda mulai berbicara, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama surah Al-Hajj ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ukhriju min diarihim bighairi haqqin illa ay yaqulu walau la nasi bi lahuddimat wa bi'un wa wa masajidu yudzkaru fiha smullahi katsiran qaw, aziz ini kan anu, ah no, ayat ini menerangkan keadaan orang-orang yang diizinkan berperang karena orang-orang musyrik Mekah telah melakukan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan terhadap kaum Muslimin. Mereka disiksa, dianiaya, disakiti, dan sebagainya. Jadi, ketika orang sudah zonlim kepada orang Islam, maka di sini Allah mengizinkan untuk memeranginya masa kita di Zulimidium di Majar kan begitu kemudian di Surah Al Maidah yang dibawa oleh Bu Uti, ya di sana sudah jelas sudah usah lari ke tafsir balasan yang pantas untuk orang yang memerangi Allah dan Rasulnya nya dan dan membuat kerusakan di bumi balasan yang pantas apa yul labu auto kota him warjuluhum jadi disalib dibunuh dipotong tangannya karena yang diperangi Allah sama rasulnya guys dan dia membuat kerusakan di bumi gitu loh jadi dari ayatnya sudah ada butuh tafsir <tuh> di sana Monggo <tuh> mas Kores itu yang Rudy alat cepat dulu sudah, tadi di pertama saya sudah jelaskan Oh, sudah ya Bukan, bukan itu, dia bukan dia itu isinya hati. Ustadz, salah salah ayat itu Loh, katanya surah 22 ayat 40, berarti surah al-Had dong Al-Had ya, itu tadi Coba ulang A Apa sampai salah sebut, ayatnya? Ya, surah 22 ayat 40, enggak ada, kuliah situ perang loh itu Tanji yang dibacakan tanya, udah benar tafsirnya gimana sih tafsirnya katanya Bang Rudi itu oh, tadi okay, ayat okay, secara konteks okay. gak ada itu yang yeah. penafsiran. tadi yang dibacakan tafsiran katanya oke okay, okay. Mas Rudi sendiri bilang bacain tafsir mana aja menurut kamu yang benar saya baca tafsirnya malah I, salah tafsir mana ya Tafs tafsir, oke. Okay, jadi, siap, Bang Rudi mungkin siap. tidak paham ya, kalau tafsir itu sebenarnya juga ada bahasa Arabnya. Jadi, saya siap, kasih tahu Bang Rudi bahwa tafsir itu bukan hanya bahasa Indonesia, tapi moderator ada bahasa Arab. Jadi, jadi juga <laughs> nih, Ya Allah, ]nya. saya enggak, enggak, enggak, saya memang memberitahu moderatornya bagaimana itu? Ya, sudah, sudah, sudah. Silakan, Silakan untuk dilanjutkan waktu uh, tim Muslim, waktu mulai berjalan, <coughs> Muslim berbicara. Silakan, monggo Mas Oh gitu, oke. Okay. Nah itu lagi jauh sama Ustadz Wafi, terus ini jawabannya ada di sini lihat Bu T. memang gak ada paksaan dalam beragama, kita gak ada maksa orang masuk Islam gak ada, memerangi itu maksudnya gimana memerangi itu ya tadi yang dibahas sama sama ini ya, lahir rudi, nah ini kita bisa lihat di sini, ini kan dalam perumpamaan kasih ini gak ada yang seperti ini nih, diizinkan kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka bisa kita diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi, kalau kita belum diperangi ya kita gak perang, kan gitu pertamanya. Nah ini juga berlaku untuk orang-orang yang di dalam disebut nama Allah ini ini, ini berhak ini memerangi orang-orang yang disolimi gitu. ini dia berhak dia Melakukan haknya memberikan haknya Lihat inilah Tuhan yang benar itu gitu. Gak banyak perumpamaan-perumpamaan dan semua dalil-dalilnya itu untuk manusia mau agama apapun. Ini baru yang benar Kalau Yesus kan kita lihat ya kita lihat Yesus sekarang. Yesus ini Umpamanya banyak banget, gitu. Nah ini umpama umpama ini. Misalnya kita lihat, uh, nah ini ini juga ya, mendengar suara anak Allah. Ini jatuhnya umpama ini. Kita ada yang nggak ada yang nggak umpama lah. Pokoknya Yesus itu semuanya umpama umpama. Itulah kenapa perumpamaan-perumpamaan ini membuat Katolik dan Protestan posisinya begini sekarang. Katolik sama Protestan itu apakah salah dua-duanya? Kalau Yesus kan benar salah. Memang ada yang menyalahkan Katolik sama Protestan, ada nggak? Kan nggak ada. Nah gitu, jadi nggak bisa kabur Buti dan Lae, dari apa yang gue bawa nggak bisa kabur. Ini perang gara-gara tafsir. Katolik menafsirkan Deuterokanotika benar, Protestan menafsirkan itu tidak benar. Ah, perang lah, ancur-ancuran nih. Nih banyak banget perangnya, bu, masakre, masakre, genosida. Nah, ya, inilah. kalau misalnya agama datang dari perumpamaan. Dan terus sama tadi kalau misalnya teroris-teroris itu jatuhnya sini lah Nih, Lord Resistance Army Nih aku kasih lihat nih Nih, Lord Resistance Army nih Nih, Lord Resistance Army nih Militon group led by Joseph Kony that has watched far after of attrition against the government and people of Uganda Uganda itu Kristen loh Dibantai sama Lord Resistance Army Perhatikan kelakuannya ngapain apa ini Nah ini kelakuannya lah, lihat ya nih. Ini bocah-bocah cewek ini di dijadiin budak seks yang cowok-cowoknya dijadiin pasukan kalau nggak mau ini jadinya nih Ibunya dimutilasi Islam mana ada dimutilasi kayak begini enggak boleh lakwa dulu sex slave, budak seks bocah coba bayangin bocah hitam botak-botak begini coba kasihan ini di Islam tuh nggak ada yang kayak begini leh untung hey, Alhamdulillah kalau bisa kita... jangan menampilkan yang sadis-sadis loh nanti kita kena apa dong nah, nah, so. ini nggak sadis ini. Nah, ini ini kan Kebenaran ini masa habis kayak begini. Nah kita lanjut lagi ke sini ya. Jadi itu ya nggak pas. Sekarang mana buktinya? Murid-murid Yesus mengatakan mereka mengerti. Oke, <laughs> akhir selaya waktu habis nanti bisa disambung di tiga menit waktu pertanyaan untuk tim muslim ya. Satu sesi pertanyaan sudah selesai. Sekarang giliran tim muslim untuk bertanya kepada tim Kristen. Tadi saya mohon maaf putih ya. Mohon maaf sekali bahwa tadi saya cuma menjelaskan saya tidak ikut debat. Saya menjelaskan bahwa tafsir itu ada bahasa Arabnya juga Jadi mungkin pemahaman dari Kristen Kalau bahasa Arab itu selalu Al-Quran Jadi saya meluruskan eh, saja Tadi bertanya jawab langsung atau Ada ditanggapi lagi dari kami? Tidak ada Enggak ada enggak ada saya langsung bertanya dulu, nanti saya menanggapi dulu ini kan oh, belum bukan serta. nanti ada ada waktu anda bertanya nanti bisa menanggapi di situ di tiga oh, menit lima menit yeah. menjawab ya jangan terlalu panjang lah masuk panjang banget sih oke tim muslim 3 menit waktu untuk bertanya sekaligus bisa dimanfaatkan untuk mengelaborasi lagi jawaban jawaban dari pertanyaan tim western waktu akan mulai berjalan ketika tim muslim mulai berbicara silakan monggo mas kores Oh iya tuh, iya dari tadi tuh ini mulai jadi kebiasaan kekristenan ya Kebiasaan Rudi sama Buti Bu Gak bisa menjawab pertanyaan dari Kores dan Ustadz Wafi gitu ini tuh perumpamaan-perumpamaan Yesus itu dimengerti sama murid-muridnya Kalau misalnya gak dimengerti ya berarti wajar Agamanya membuat kerusakan di muka bumi Wajar itu jadinya Harus ada perkataan bahwa murid-muridnya mengerti perumpamaan Yesus Baru bisa dibenarkan kalau enggak ada testimoni seperti itu ya berarti dari zaman murid-murid ini aja udah nggak ngerti orang-orang Yesus ini ngomong apa Gimana ada yang ngerti Yesus ngomong apa coba Kasihlah musuhmu apa kayak gimana bentuk mengasihi musuh kayak gimana coba Nggak ada yang ngerti perumpamaan orang-orang Itulah kenapa banyak genosida terjadi dari mayoritas Kristen kepada agama-agama yang non-Kristen Itu yang terjadi gitu Padahal kan udah diajarin sendiri oleh Tuhannya bagaimana cara mengasihi, yaitu membunuh anak sendiri. Kekristenan mana ada yang membunuh anak sendiri? Kita bagaimana mempercaya kekristenan mengasihi kita? Kalau apa yang dicontohkan Tuhannya tidak dilakukan. Sehingga ditanya lagi nih, sampai kesel. Gue mesti ada buktinya atau ngomong, ya memang tidak ada. Gitu. Di mana murid-muridnya Yesus mengatakan mereka mengerti terhadap perumpamaannya Yesus? Silahkan Ustadz Wafi. Ya, pertanyaan saya di awal gak dijawab ya Standar ilmu Untuk mengetahui bahwa ayat ini perumpamaan Atau ayat ini di, bisa dibaca secara tekstual saja Itu apa? Standarnya itu apa yang digunakan? gitu Coba kita cek ya Kita tanyakan masalah ini contohnya Saya, saya screen Ini di Yohanes 8 butir ke 6 contohnya. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Nah kalau kita tanyakan apa yang ditulis Yesus di tanah. Ini saya di tiktok sudah nanya ke beberapa teman Kristen. Nah, <tuh> ya, itu jawabannya beda semua itu. Apa yang ditulis Yesus di bawah tanah ini. Sehingga sangat apa ya membagungkan gitu loh Kalau gak ada ilmu standarnya dalam memahami perumpamaan Ketika Bu Utiwati Mena mengatakan tidak butuh tafsir loh Itu di lo itu, itu banyak tafsiran dari Jarussalam dan lain-lain itu Itu berarti salah semua berarti itu ya Bahkan Ibu Rita Wahyu juga Berarti salah semua itu Wah, Saling menyesatkan nantinya Kayak KKB berarti ya Ketika kakak, Bidi Bidi sih, ketika kakak Irian jaya mengatakan oh. begitu banyak yang terpanggil dan sedikit yang terpilih. Makanya mereka ngebom Akhirnya sampai luar. Ini itu gitu. retorika nih. Menanya apa retorika? Oke, okay, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Uh, mohon dimatikan. Uh, Pak, Bu Uti, saya... Emosi, Bu Uti. Emosi. tiga menit belum habis, Ibu udah ngomong. Hmm, oke. Kiran dengan Ibu libuti, ya, tolong ya, dong buti, hargai. Buuti, ketika, sante, sante, ketika buuti, santai santai, santai buti. Ketika api juga saya ini, kok ketika kalian framing Halo. juga ini kok sama saja. Beraja, santai buti. Ya, ya penurdi, tolong sama buti, hargai, hargai juga argumen dari orang lain yeah. ya. Silakan lima menit untuk. <coughs> eh, sebentar, aku menanya si kores tadi bilang kalau ada murid Yesus mengatakan mengerti, dia siap apa ya? Yeah. Iya. Oke, Oke, terima kasih. Nanti dijawaban oh. aja Rudi, ya, ya, dijawaban. Oke, okay. waktu 5 menit untuk tim Kristen dulu, melakukan Kak. jawaban. Aku dulu Bu Uti, ya. sebentar Bu Uti aku dulu. Ya, ya tapi... tentukan Cuciin ya, dulu deh. Saya screen langsung ya. Terima Maka kasih. Waktu berjalan. Martin ya. dulu ke share screen. Enggak, enggak usah, enggak usah Bu Uti, biar aja. Bu Uti enggak usah apa kali Slow, Bu Uti, santai. Ya, saya banyak ya. mau dijawab tapi enggak ada waktu. Enggak apa-apa. Enggak apa -apa. usah semuanya dijawab. Ya. Kawan-kawan, si kores sudah berkata kalau ada ucapan murid-murid Yesus kami mengerti dia akan menjadi uh, Kristen. Saya tunggu kau kores satu kali 24 jam harus mengaku menjadi Kristen. Karena Yesus bertanya di sini mengertikah kamu semua itu mereka menjawab ya kami mengerti. Tunggu kau kores, jangan mengulit kau besar kali kores ya stop jangan banyak kali cingkunek kau ya di Matius 13 belas ayat lima ya. Kuali balik kokores ya. Nah sekarang kalau kau ah, itu kita lupakan saja karena dia sama seperti Sinandar. Dulu juga mengatakan kalau ada di baptis tak juga. Si Julkipi juga kalau ada di baptis tak juga. Si kores sekarang nggak juga. Tapi sang debater dari dulu sampai sekarang. Jikalau kau bisa menemukan satu ayat aku mengalakku bilang. Sampai sekarang nggak kucabut semua pernyataanku. Cari kalau kalian dapat ya. Oke sekarang. <tuh> Kamu mengatakan tentang pembunuhan, ya saya sudah akui itu zaman dahulu kala. Kalau zaman sekarang uh, tidak ada karena perbedaan tafsir ya, tetapi urusan politik. Yang kau bilang itu di negara-negara Afrika itu urusan politik. ya Kalau kalian, karena beda tafsir, contoh yang di Indonesia, dilarang masjid yang di Bogor berdiri karena beda tafsir, beda pemahaman mutasabihatnya itu. Tadi saya menanya kepada Ustadz Wafi, surah 22 ayat 40, yang dia jelaskan itu sesuai kemenat. Sementara Ibnu Katsir mengatakan lain. Itulah sebabnya saya bilang, sebenarnya, kalau kalian berpikir tentang tafsir, semuanya jadi mutasabian. Karena nggak ada yang sama tafsirnya. Kecuali ayat lah, Alif Lamra itu saja sama semuanya. <tuh> kan jelas. Hanya Tuhan yang tahu. Kalau kalian mau jujur mengenai surah 22 ayat 40, bahwa Allah SWT mengenal empat agama. Menurunkan empat agama. Yang pertama, Yahudi Yang kedua, Nasrani. Yang ketiga, kristen Yang keempat, Islam. Rumah ibadahnya dianggap oleh Allah SWT sama. Kalau dia mau menghancurkan, semua dihancurkan. Kalau tidak, tidak. Dan dari rumah, empat rumah ibadah ini dikatakan, diseru nama Allah. Dia akan menolong orang yang menolong. Jelas. Itu sudah kalian bilang bukan mutasahibihat. Kenapa tali tafsirnya beda? Peperangan, peperangan, nggak ada itu sir Bukan bilang bukan itu. Itu jelas sayangnya bahwa dia biara-biara uh, uh, itu merujuk kepada uh, Nasrani, uh, Yahudi, Sinagog, gereja kepada Kristen, masjid kepada Islam. Tetapi kenapa orang Islam tidak mau mengakui ini yang sekarang? Sementara Allah Swt mengakui. Silakan bukti. Ya, ini di dalam ini ya uh, perkataan Republika Ibnu Qayyim At-Jauziyah dalam kitabnya At-Amsal fi Qur'an mengatakan Al-Qur'an mengandung banyak perumpamaan yang tidak diketahui kecuali orang-orang yang berilmu. Perumpamaan merupakan persamaan antara sesuatu ya dan sesuatu yang lain dari sisi hukum dan pendekatan akal yang bisa uh, akal yang bisa diindra ya dengan demikian antara suku makna dan makna lainnya saling berkaitan nih kata Ibnu kaim Allah Subhanahu wa taala berfirman perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam keadaan gelap dan tidak dapat melihat sampai sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ya seperti yang saya bilang tadi ya Al-Qur'an juga banyak perumpamaan memakai sistem seperti di Alkitab Ya, ya bahkan dikatakan bukti-buktinya ada di kitab-kitab terdahulu Al-Baqarah ayat 17 ayat 20 dalam ayat ini menurut Ibnu Qayyim Allah SWT memberikan perumpamaan tentang keadaan orang-orang munafik ya sementara itu Mana'ul Katam dalam kitabnya Mabatis fi Ulumil Qur'an menyebutkan ada sejumlah hikmat dari perumpamaan di dalam Al-Qur'annya jadi jangan jelek-jelekin orang loh, kamu juga ada gitu loh ya. Bahkan memakai sistem yang sama gitu loh ya. Kalau kamu mengatakan karena uh, karena perumpamaan ini menimbulkan ke apa kesalahpahaman, nah sama juga dong di tempat kamu ya. Adapun orang-orang berperang itu, adapun yang Dalil perang tadi itu saya mau nanya ke kamu Bagaimana kalian menyikapi ini karena tafsir begitu banyak ya Ketika dikatakan perangilah orang-orang kafir di sekitarmu Banyak yang mengatakan oh itu dalam perang Tetapi banyak juga yang mengatakan bahwa ini adalah perintah langsung Karena buktinya ada gitu loh ya Buktinya ada sampai sekarang Bom-bom bunuh diri itu dan segala macam yang bom-bom itu semuanya Mengikuti kalau saya lihat ya mengikuti perintah ini Jangan Anda bilang dia bukan Islam, karena mereka betul-betul menyatakan sambil mereka ngebeng kan mereka teriak-teriak Tuhannya gitu loh. ya Kedua, perumpamaan dapat menyingkap hakikat dan memperlihatkan sesuatu yang awalnya tidak ada. Oh, Oke, Bu Uti waktu Tahan habis hati. ya. Okay. Memang Ibu Uti kalau waktu sendiri itu berasa sebentar, kalau waktu orang itu berasa lama ya Bu Uti ya. Jadi berasa juga kan? Oke, terima kasih. Lima menit jawaban dari tim Kristen. Untuk pertanyaan dari tim muslim Tadi ada yang menarik tentang bagaimana Ya aku mengerti kata Rudi di dalam Bible tentang ucapan Yesus Nanti uh, menarik ini untuk Dielaborasi, Silakan tiga menit Waktu untuk tim Kristen bertanya Kepada tim muslim, waktu akan mulai berjalan Ketika anda mulai bicara, silahkan ya. ya Siapa Pak Rudi Bukan, nah, bukan dari saya Dari tadi belum terjawab Bagaimana anda bisa Mencari mana yang paling benar diantara begitu banyak tafsiran ya Ketika ada perbandingan perbedaan dikit-dikit atau banyak-banyak Atau malah kejedot di dalam perbedaan tafsiran itu Mana yang ambil, yang Anda bisa ambil sebagai pedoman yang sesuai dengan isi Quran Anda Karena kan tadi saya udah bilang ya bagaimanapun kalian membutuhkan tafsir Tanpa tafsir kalian kebingungan mencari-cari gitu loh Nah sekarang bagaimana caranya ketika banyak para penafsir-penafsir itu Siapa yang kalian pilih sebagai yang paling benar Apakah menurut perasaan hati ataukah apakah menurut apa yang Anda pikir atau bagaimana Bagaimana Anda menentukan mana yang benar, mana yang tidak benar dari semua tafsiran-tafsiran itu? Apa ya, lagi? Ya, terima kasih. Ya, saya tolong di, ini saya share screen dulu, surah 2 ayat 74. Nah, surah, eh sorry, surah 6 ayat 74. Cek, kedengaran suaraku. Kedengeran? Ya, surah 6 ayat 74. Tolong dimaknai ini baik-baik oleh Pak Wafi. Dengan Kores Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Ayah ja Azar, Pantaskah engkau menjadikan berhala alat sebagai Tuhan Perhatikan kalau kita lihat Di Tafsir Ibnu Katsir Banyak di sini Ad-Dahat telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas Bahwa sesungguhnya nama Nabi Ibrahim Nama, nama ayah Adam Ibrahim bukan Azhar Melainkan yang sebenarnya Tarik terak Kalau kalian bilang mutasabihat hanya Allah yang mengetahui Ternyata ada ayat Manusia lebih mengetahui dari Allah <laughs> <tik> <tik> Luar biasa Allah tidak tahu siapa ayahnya Pak Azhar Oh ada yang bilang itu pamannya Artinya penyembah Ayat lain mengatakan si uh, Ibrahim meminta maaf untuk ayahnya Yang penyebab berhala itu Banyak ayatnya memang Azhar itu Kalau mutasabihat Itu hanya Allah yang tahu Sekarang kalau hanya manusia yang tahu Apa namanya Tolong kalian jelaskan Allah tidak tahu siapa ayahnya Si Azhar Eh Ibrahim Malah bilang A Azhar, sementara apa nafsir penafsir itu bilang tarik, berarti kalau hanya Allah yang tahu, betul namanya Azhar, hapus itu semua tafsir itu. Sekarang benar tidak dalam catatan sejarah dunia, ayahnya Ibrahim yang kelenyakan yakini jadi Abraham itu si Azhar. Ah, siapa Azhar ini? Apakah Azhar ini adalah Abraham yang dimualafkan? Abraham yang terah yang dimualafkan, saya nggak tahu, karena penafsir bilang tarik. Mana yang lebih kuasa? Manusia apa Tuhan mengenai ayahnya Ibrahim? Itu harus kalian jawab. Kalau mutasabihat hanya Allah yang tahu. Sekarang kalau Allah lebih manusia lebih tahu dari Allah, apa namanya? Saya nggak tahu cari entah mutah-mutah hampan dan tidak ngerti. Ini harus kalian jawab ya. Kalau kami tadi sudah kami jawab ya. Kalau kalian bilang belum dijawab, sudah saya jawab di awal ya. Penafsir, ya, tafsiran perumpamaan ada. Dan ingat si kores harus dibaptis. Saya tunggu. Jangan mulut kau besar Banyak orang menyaksikan ini Kores Gemetar kau sekarang, Sekarang. Oke, okay, ya, terima betul. kasih Waktu sudah bis, buti. Ya, sebentar, Saya pamit ya, dulu ya, Pak Rudy Saya harus pergi ya karena, Aduh, kayak ya, gini diri yang diri saya ya. suka ini Tiba-tiba keluar Gini aja biar adil Di ah. kita Kami bertanya Mereka menjawab, setelah itu kita selesaikan Oke, okay, sekarang Waktu 5 menit Untuk tim Muslim menjawab pertanyaan bukti adalah tafsir mana yang dianggap paling benar? Yang kedua, Al-Anam 74, siapa ayah Abraham sebenarnya? Di situ katanya bahwa manusia lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa taala. Silakan 5 menit waktu digunakan tim muslim untuk menjawab. Waktu akan mulai berjalan ketika tim muslim mulai berbicara. Silakan. Mas Kores dulu, monggo Mas Kores. Mana Mas Kores? Ya ya, cek cek, satu, ya ini malah dijawab ya Lihat sini, lihat sini lah, lihat sini lah Kemana nih orangnya nih? Jangan dulu dimulai, itu orangnya masih di ini nih Biar gue tepuk dulu ini ya, Bentar, bentar, bentar perkataan dia, orang Dia lagi, lagi, lagi ke belakang dia, sebentar A lagi Apa tadi nama channel yang menyiarkan itu? Sang Penggugat, apa? Pakan Panluk Pak. juga nyanyarin, semua nyanyarin Tengah mati ya, tengah mati. Eh, nyari juga. Aduh. aduh. aduh. Ini, aduh, K time out lagi nih. Kayak kayak basket aja nih, debat kali ini ada time out. Iya lah, sebentar, sebentar. Bro. Ya, kita menyiarkannya gak bagus. Ini terakhir ya, saya jawab karena Uti Watimena ada-ada. Jadi, saya biarkan Mas Kores dengan siapa ini? Walabu ya. <laughs> Labu. Labu Siam kali. Oke oke silakan sudah. Oke silakan waktu lima menit untuk Bang Kore. Hanya 5 dari pengamat debat tadi Pak. Silakan. Ya adanya kita jawab ya. Nah, di sinilah hmm. perhatikan yang gua tanya itu dimana murid-muridnya Yesus berkata, "Ya, kami mengerti dengan perubahan yang kau berikan." Kan gitu dari tadi gua awal. Enggak cuma kami mengerti doang, apa yang dimengerti sama mereka? Itu yang pertama. Kalau kedua kita lihat dalilnya di sini, ya, ini lucu. Ini nah, kita buka ya Nah di sini, kan? Mengerti, kamu semuanya itu mereka menjawab ya. Kami mengerti, ini dibaca dulu lah ya. Ini, ini, ini, ini Yesus itu langsung menjelaskan. Lihat. Demikian pula kerajaan di sorga seumpama pukat yang dilakukan di laut lalu membuka mulai jadi setelah penuh. Dia ngejelasin. Ya makanya dia mereka menjawab mengerti. Makanya gua tanya lah di mana ketika Yesus memberikan perumpamaan, murid-muridnya menjawab, "Ya, kami mengerti perumpamaanmu Nah, yang seperti itu. Ya, gagal deh gua dibaptis ini, lah <laughs> Karena begini, Le, gua tuh udah melihat memang pengajaran Yesus itu banyak perumpamaan-perumpamaan yang orang-orang enggak -orang mengerti. Tadi udah gua bawain di sini ya. Uh, di sini dilihat nih. Nah di sini dibilang sama sama orang-orang apa coba? Ketika Yesus ngomong, ya orang-orang ngomong apa? Ini murid sama orang-orang di tempat ini ya, wilayah ini. Ya, mereka bilang apa? Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab arti tersembunyi bagi mereka sehingga mereka tidak dapat memahaminya dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Begitu. Karena Yesus itu preman. Dia kalau misalnya ditanya balik marah dia, emosi, kesel dia. Halo admin itu tolong dihentikan mengatakan Yesus preman. Oh ya, sip. Maaf-maaf. Intinya maaf, maaf. kau harus menjadi Kristen. Ah, itu kalimat yang ah, Gak ada, gak perumpamaan gak ada. mana, kalau iya, kamu akan kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, kan, perumpamaan itu. Eh, mana di sini perumpamannya? Ngapain itu? Asli, ya, makanya ada tolong Betul, okay. Ketika dia okay. mengatakan Yesus preman, kau hentikan, okay, jangan kau biarkan. Ya, udah boleh, lanjut boleh. ya. Sabar lah e. Makanya, kalian gue dibaptis. Itu yang ada. Di sini udah dijelasin, Demikianlah pula hal kerajaan sorga. Ini udah Yesus ngasih penjelasan. Gak bisa yang kayak gini. Makanya, kasih gua ketika Yesus kasih perumpamaan, lalu murid-muridnya langsung ngomong, "Ya, kami mengerti perumpamaan itu." Kayak gitu lah ya. Di sini soalnya orang-orang gak mengerti. Coba lihat, bayangin di sini juga akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti. Coba, tiap Yesus ngomong perumpamaan, gak ada penjelasan, gak ngerti orang-orang. Lalu ketika Yesus ditanya, "Dia ini juga gak ngerti orang-orang." Tidak ada seorang pun antara mereka yang duduk makan itu gak ngerti. Coba, ini gak ngerti semua orang-orang. Makanya Yesus marah nih ketika orang-orang bertanya lagi kepada dia Terus Yesus ngomong gini, ini di Matius 16 ya Aduh ini gak kelihatan maaf Nah ini di Matius 16 Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan makan roti 5, 5 ribu orang itu Dan berapa baku roti kamu kumpulkan kemudian Marah Yesusnya, emosi Kalau orang-orang gak ngerti Ini suruh siapa gak ngejelasin perumpamaannya Itulah kenapa dalam kami ada tafsir, penjelasan dari ulama-ulama Karena yang seperti ini tuh enggak dijelasin sama Yesus sendiri Selamat datang di kebenaran, Lai. Lanjut lagi sekarang. Nah, itu pertanyaannya masih berlanjut ya. Sama, bukti jangan nyari remis ya. Bulti jangan nyari remis. Ayat-ayat yang Bulti bayak, bahwa itu semuanya mukamat. Jelas, nyata gitu. Yang mutasyabihat itu nanti kita tahu perbedaannya. Kalau Yesus kan kita nggak tahu mana yang kiasan, mana yang perumpamaan, Kan gitu. Karena Yesus aja udah ngomong di sini. Uh, mana ya, dia ngomong di sini. Semua <tuh> ini katakan kepadamu dengan kiasan. Berarti dari Yohanes, ini Yohanes 16, dari Yohanes 15 sampai Matius 1 itu semuanya perumpamaan. <laughs> Nggak bisa dibantah lagi. Itu mau gimana coba? Itulah kenapa banyak terjadi teroris-teroris seperti Light Resistance Army yang tadi gua bawain datanya sama peperangan denominasi. Thank you, silakan Mister David. Oke, aduh, Bu Uti tadi sudah motong-motong waktu saya juga ya. Jadi begini. Butih ini bertanya Ketika ada banyak penafsiran Maka mana yang kamu pilih Rasulullah s.a.w. sudah Mengisyaratkan kepada kita Wa kathirah, bisawadil Kalau kalian Melihat ada perbedaan yang banyak Nanti di akhir zaman Maka pilihlah yang mayoritas Sudah terjawab ya Itu kata Rasulullah Kemudian Mas Rudi Barusan mengatakan ada istilah wahabila Bahkan ada yang bilang Wahyudi Wahyudi itu siapa Mas Leh Wahabi itu disebut Wahabi Bukan karena perbedaan penafsiran Bukan karena mereka Pengikut orang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab Makanya dijuluki Wahabi bukan karena perbedaan Penafsiran makanya baca dulu sejarahnya Lalu masalah Azhar Dan siapa itu Tarikh ini ya, saya, saya screenshot. Halo, kok malah kamera Lazada yang terlalu kebal? Ya, terlalu Jelek kali itu, jadi cawan ini. Oke, okay, waktu habis, waktu habis uh, banget. Waktu habis, kan baru habis, baru habis. Ya, Jadi saya jangan, mau baca penyandiran personal attack. Enggak, kami, kami kami cuma bercanda. Selolah ya. keparahan ah. Kami oh, canda canda ya. itu. Ini saya dalilnya coba. banyak ini loh saya loh. Siap, nanti lain waktu kita, lain waktu kita. Oke, oke. Eh nanti bisa di ini uh, Ustadz Rafi, uh, di closing statement ya. Karena ini kan sudah selesai okay. karena Bu kabur nanti bisa dijelaskan di di, di apa? Closing Uh, ya memang kabur, Bang Rudi. Apalagi bahasa ya. yang bisa saya pakai kan? Ya tak sebelum waktu selesai itu namanya kabur itu namanya. Siap. Sama. Kalau kita di hukum penjara kita kabur sebelum waktu apa pergi sebelum waktunya kan kabur kan? Hmm. Oke, Bang Rudi, Anda sendirian untuk membuat <tuk> statement. Waktu Anda lima menit. Tolong disiapkan lima menit. Panjang kali. Okay. Oke. Ya, ya. Kan, nanti berdua muslim. Silakan, Siap. Bang Rudi. Siap. Mulai berjalan ketika Anda bicara. Siap. Terima kasih kepada admin yang sudah yang sudah memberikan uh, kesempatan kepada kita semua untuk masuk dalam room ini Terima kasih kepada Eva uh, Farhan yang sudah moderator Terima kasih kepada Ustadz Wafi, terima kasih kepada si Kores Tetapi hari ini saya tetap akan menuntut si Kores untuk men, uh, mewujudkan ucapannya Bahwa dia harus meninggalkan Islam dan uh, kembali kepada Kristen bertobat Kenapa kalau dia tidak melakukan itu dia punya Tuhan, dia makan sumpah sendiri. Demi ini ayatnya saya ambil Matius 13 ya ayat 47. Demikian pula hal kerajaan sorga seumpama pukat. Jadi ini perumpamaan ya. Dan Yesus bertanya kepada murid-muridnya dia 51. Mengertikah kamu semua itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Mengerti tentang apa? Tentang perumpamaan ini. Jadi dia ada cara lagi untuk uh, bertawa-tawa tertiwi, itu hanya menutupi kebohongannya saja. Saya uh, memang sudah tahu bahwa tipe-tipe kalian, kalian tidak teliti membaca sesuatu. Tapi kalau saya, dari dulu, bahkan di dalam debat uh, tatap muka dengan uh, Moko Ginta, saya bilang, jika kau bisa menemukan satu ayat, saya akan mualaf, itu akan saya lakukan, kalau bisa. Dua hal waktu itu saya tantang sampai sekarang saya terima. Siapa yang bisa membuktikan saya akan menjadi mualaf. Tetapi kalau kalian hanya omongnya saja besar, congornya besar, ya. Dan kalau di dalam Quran apakah ada perumpamaan? Ada. Allah SWT taala juga membuat perumpamaan, <tuh> ya. Jangan kalian bilang enggak enggak ada ya. Hmm. Sayang tadi Ustaz Wafi tidak banyak bicara tentang azhar itu. <tuh> kalau perumpamaan di surat 2 ayat 17 Ayat 26 surat 2 ayat 171 Banyak perumpamaan Ya kalian tidak boleh standar ganda Itu juga lah perumpamaan yang kalian bilang Dan tidak ada pengakuan Apakah ada harus disitu harus mengerti atau tidak Penting ada perumpamaan kan begitu Dan kalau kita bicara jujur-jujur saja ya Jujur-jujur saja kita bicara Bahwa memang benarlah kalian hanya berbeda tafsir, maka kalian jadi kafir satu, seperti kata Ustaz Wafi, mana yang paling banyak itu yang menang. Maka yang sedikit itu kafir, maka dari itu jadi diperangi karena menjadi bidat. Kalian sama-sama mengaku Islam nih, dan isti istilahnya apa-sama jadi diperangi. Kalau kami tidak, kami memang berbeda dengan saksi Jehova, tapi kami tidak pernah melakukan, meniatkan perang sama mereka, dan kami tidak pernah menyakiti mereka. Mudah-mudahan sampai hari ini belum ada saya dengar di Indonesia bahwa ada rumah ibadah saksi Tuhan kami bakar, enggak ada. Ada rumah saat ibadah saksi Tuhan kami larang berdiri, nggak ada. Semuanya berjalan seperti sejak Surah 22 ayat 40 itu harus menjadi renungan kalian bahwa Allah Swt itu tidak mutasabihat kalau bilang artinya sudah jelas kalimatnya. Maka Allah Swt mengakui empat agama. Yang pertama Nasrani. Yang kedua, Kristen. Yang ketiga, uh, uh, Yahudi. Yang keempat, Islam. Dan ayat itu juga berkata de dengan jelas bahwa uh, dari dalamnya banyak disebut nama Allah. Sekarang mengenai azhar, <coughs> ya, dalil apapun kamu bawa, tetap uh, Ibrahim mendoakan supaya orang tuanya yang penyembah berhala itu untuk mendapat ampun. Artinya, betul namanya azhar. Tetapi kamu baca Tafsir Ibnu katsir, semua penafsir Islam berperang di situ. Yang saya khawatirkan, mereka duduk satu meja, pasti bunuh-bunuhan. Yang satu membilang bilang itu si Tarik. Banyak yang bilang Tarik. Ya, Yang membela ah Azhar siapa? Aku nggak tahu. Baca saja Ibnu katsir itu. Apakah manusia, kalau mutasabihan hanya Allah yang tahu? Kalau hanya manusia yang tahu, apa namanya? Saya nggak tahu, apalagi nama kila katakan. Muka tamat entah apa, entah apa lah saya nggak ngerti masa manusia lebih tahu siapa ayahnya Ibrahim Daripada Allah itu sendiri Padahal di dalam banyak ayat dikatakan Aku maha tahu, aku maha-maha segala macamnya. Oke itu saja yang bisa saya sampaikan Lebih dan kurangnya kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan Kita ini hanya uh, hanya bertukar pikiran Tidak ada niat untuk mendukai sesuatu sama lain Mohon dimaafkan ya kongkongnya Dan terima kasih kepada MDM yang sudi mewea saya untuk hadir, tapi sayang, tadi saya pakai pengamat debat, entah apa, apa hilang dua kali kawan, gak ngerti aku ya. Yang pertama kesalahanku mati, yang kedua si, uh, dia mesti stop mungkin. Sekian dan terima kasih, terima kasih Pak Arhan, sampai jumpa, salam sang debater. Oke, terima kasih, closing statement dari Bang Rudi. 5 uh, menit sudah dimanfaatkan dengan baik, sekarang giliran tim muslim untuk melakukan closing statement Waktu 5 menit akan mulai berjalan ketika tim muslim mulai berbicara, Silakan. Iya, Iya. Uh, jadi untuk layar UD mohon dicoba lagi ya, karena gue ini udah pengen banget Aduh gimana ya rasanya nih supaya dibatis gitu kan di kolam renang termahal di Indonesia Dimana ke dicari gitu tempatnya Nah, itu dicari aja dalilnya gitu seperti apa yang gue minta tapi sebelum kesana kita lihat dulu tayangan ulang mengenai loh kok gue malah buka ini nah kita lihat dulu di sini ya, lah, ya. nah di sini perhatikan hmm. yesus ketika dia berumpama dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelukannya bla, bla bla bla apa yang hendak kau perbuat perbuatan dengan segera tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa yang maksud Yesus <coughs> mengatakan itu lihat perhatikan Yesus ngasih perumpamaan orang-orang bingung kita lihat lagi contoh berikutnya ini Yesus ngomong berjaga-jaga rasulah terhadap soal lagi orang Farisi Saduki izin mengapa kamu 751 coba bahas 4751 izin nanti nanti nanti mengakui bahwa sejak saat ada datang di ini kan lima menit, itu menit ini ya waktunya dari muslim ya. Ya, ya, ya tolong tolong Bakal masukku lihat. karena dipotong <tid> karena dipotongnya di situ sayang. sayang sayang ya gak ya. aman ya, aman itu, aman ini ini hak dari tim muslim ya siapa yang terdistrek silakan absis saya emosi dia aku enggak emosi oh iya siap oke lima roti untuk lima ribu orang itu ada berapa bakroti kamu kumpulkan <tid> uh, bla bla bla bla bla bla nah ini kan mau yesus marah ini Nggak ngerti-ngerti ini orang-orang Yesus ngomong apa. Lihat ini banyak banget ini kan. perumpamaan-perumpamaan <tuh> Sama di sini juga. Nanti dibilang. Uh, mana tadi? Ini udah. Nah ini juga ya. Anak manusia akan diserahkan ke tantangan manusia. Mereka tidak mengerti. Nggak ngerti mulu. Ini banyak banget tumpah-tumpah. Lusinan orang-orang nggak ngerti Yesus ngomong apa. Sekarang kita lihat yang tadi di sini. Yang di bawa ya. Nah di sini. Perhatikan di sini kan. Ini kan ya. tiga 13 ya. Demikianlah pula hal kerajaan sorga Itu seumpama pukat Perhatikan Ini seumpama pukat Ini jawabannya Ya iya muridnya ngerti Coba kalau Yesus konsisten ngomong kayak gitu Mengenai kerajaan sorga ini. Nah sekarang pertanyaan gue perhatikan Nah kita udah kunci ya Nah ini nih ini nih Lihat Dengerin Dengerin apa yang gua omong Dengerin apa yang gue omong hmm. Selamat datang di kebenaran Pertanyaan dari Kore sekarang di mana murid-muridnya ngomong bahwa ya Yesus saya mengerti perumpamaan yang kamu berikan. Biar selamat datang di kebenaran. Jadi kalau cuma kami mengerti tidak ada yang nggak bisa lain. Pak Rudy Maaf ya Anda gagal. Silakan diulang lagi. Cari itu. Amper nambah kitabnya di belakang wabu, mungkin nemu yang gue minta. silakan Ustaz al Udah <laughs> pikir dia Tadi kan dibilangnya. Okay. Silahkan Ustaz Al-Wafiq. Oh, masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Masalah azar ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtalafal ulama' fismi walidi khalilillah Ibrahim alaihi salam. Para ulama ada berbeda pendapat masalah siapa nama Nabi Ibrahim Al Qaul Alawal pendapat yang pertama ini ingat ya ini bukan bahas masalah ayat mutasyabihat dulu. jadi Mas Rudi kayaknya tidak faham apa ayat mutasyabihat dan apa ayat yang ditafsiri oleh para ulama itu beda mas gitu itu yang harus difahami dulu nah ini saya jelaskan ini sebenarnya ada ada kaitannya dengan ayat ya gak ada kaitan sama ayat ini cuma penafsiran bahkan kalau kita lihat di dalam konteks Bible ya, penafsiran itu ya sangat banyak sekali. Termasuk pertanyaan saya masalah Yohanes 8 ayat ke-6 dijawab dari awal ya. Standar ilmu yang digunakan dalam perumpamaan. Saya tidak mengatakan di dalam Al-Qur'an tidak ada perumpamaan. Majas, badik, bayan itu juga ada di dalam Al-Qur'an. Jadi perumpamaan Al-Qur'an juga mengakui, tapi ada standar ilmunya. Kalau di The Bible apa standar ilmunya? Sampai utiwati mana? tadi sampai pamit gak dijawab sama sekali yang pertama al Awal Ismuhu Tarikh atau Tarikh pakai Kho Wahwa Kaulu Aksaril Ulama' wal Mufassirin ini ada pendapat mayoritas para ulama' ya dan para penafsir Balqaul az Imam Az-Zajjaj mengatakan La Khilafah Bainan Nasabin Fi Anna Isma Abi Ibrahim Tarikh tidak ada perbedaan di antara kalangan ahli nasab bahwa nama ayah Nabi Ibrahim adalah Tarikh itu tertulis di dalam kitab Ma'anil Quran hal. juz 2 halaman 265. Wa qad yaqradhu al-Imamu al wujudil khilaf. Ini dikutip juga oleh Imam al-Qurtubi uh, dari nukilan kesepakatan para ulama bahwa ulama sepakat ini ada perbedaan pendapat. Nah, wa Ibnu Katsir Imam Ibnu Kafir mengatakan, jumhuru ahlin nasab, mayoritas ahli nasab minhum Ibnu Abbas satu satunya sahabat Abdullah bin Abbas ala, na, ala anna isma tarikh jelas namanya tarikh wa ahlul kitab tarikh bahkan ahlul kitab mengatakan juga tarikh ini tertulis di dalam kitab albidayah wa nihayah karya al-imam ibnu Kathir ad-dimasqi wa qad abbas okay. juga diriwayatkan terima kasih kali ini juga diriwayatkan sudah ustaz Rafi okay. mohon maaf waktunya habis ya Uh, mohon maaf, tetapi secara kontekstual sudah bisa kita tangkap maksud dari uh, argumen data-data dari Ustadz Wafi bahwa kita mengikuti jumhur ulama. Jadi, uh, kapan waktu apa -apa. aku dengan Wafi berdua lah? Oke, okay, nanti kita jadwalkan. Silakan ya, untuk mengenai uh, Azhar itu tadi. Mantap untuk tim itu. MDM untuk dijadwalkan Terima kasih uh, buat Narasumber Kristen Bu Tiwati Mena yang sudah uh, kabur. ongoing sudah kabur Dan <laughs> Bang Rudy Yohanes, terima kasih Juga kepada Narasumber Muslim Bang Ores, makasih Ustadz David Makasih sekali telah melakukan Sebuah diskusi yang menarik uh, Siang ini, semoga Apa yang kita diskusikan ini memberi manfaat Buat kita semua, baik dari netizen Kristen Maupun netizen Islam Kami mewakili dari ya Nanti kami menggunakan saya menggunakan kata kami, nanti dikatakan saya banyak lagi. Itu biasa sobat dari Kristen kan gitu. Kami mewakili, mewakili dari tim MDM mengucapkan banyak terima kasih kepada netizen semua yang live streaming di channel-channel Muslim atau yang di channel-channel Rudi Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, saya akhiri dulu uh, diskusi kita hari ini. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil Muhammadin nabiya wa rasula zidni ilma wa rasulmi amin ya robbal alamin wal asrina al insana rafiq sirina ila, ila ladina amanu wa min khayti wa tawassau bi haqqi wa tawassau bi sabr wa bi tawfik warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. sampai jumpa ya kecewa nih rodi enggak kabur nih kecewa kecewa <laughs> aduh ada ada ya adalah aku gua ke sini wah mau ke dulu Mas Rudy gak ada yang jawab loh pertanyaan saya loh Loh mana ada dia? halo halo aduh saya jaringannya hancur ini kental, lek juga keputus oh.